Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagittarius di bulan Januari. Selanjutnya, kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, kartu karir pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Januari tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagitarius di bulan Januari tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Six of Swords ataupun enam pedang. Secara umum Six of Swords itu diartikan sebuah pengalaman hidup, sebuah perjalanan hidup, sebuah pengalaman yang pahit dirasakan dan sebuah trauma yang ia rasakan kembali di bulan Januari tahun 2021 yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga digambarkan kesehatan yang menurun tidak akan diperlihatkan ataupun dia tidak ingin kelihatan daun di depan keluarganya dan untuk kesehatan seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2021 di sini menggambarkan kesehatannya sedang mengalami sedikit penurunan yang dimana dikarenakan seorang Sagittarius mengingat rasa trauma mengingat sebuah pengalaman hidup mengingat cerita hidup yang pahit di masa lalu sehingga di sini berdampak negatif kepada kesehatannya dan di sini di satu sisi seorang Sagittarius tidak ingin kelihatan daun ataupun mengingat trauma kembali di depan keluarga tercintanya ataupun di depan orang-orang yang ia sayangi dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Sagitarius akan mengingat trauma ataupun mengingat masa lalunya di waktu kecil yang membuat seorang Sagitarius mengalami penurunan kesehatan. Dan diprediksi yang kedua seorang Sagitarius akan bangkit dan mengkondisi rasa trauma itu didukung dan dimotivasi oleh seorang anak yang merupakan anak Sagitarius ataupun anak saudara Sagitarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Full Secara umumnya The Full itu diartikan Awal mula permulaan ingin memulai Ingin melangkah dan ingin melupakan Dan jika kartu deful kita gabungkan Dengan kartu kesehatan seorang Sagittarius Di sini menggambarkan Kesehatan seorang Sagittarius menurun di bulan Januari Tahun 2021 Dimana di sini seorang Sagittarius ingin memulai Melangkah move on ataupun ingin melupakan masa lalu itu yang didukung oleh seorang anak Yang merupakan anak Sagittarius Ataupun anak saudara Sagittarius sendiri Dan untuk kartu keuangan Seorang Sagittarius adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin Secara umum Ace of Pentacle itu diartikan awal mula Permulaan ingin memulai ingin mencoba hal yang baru Dan ingin memulai meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2021 Dan di sini menggambarkan kepada keuangan seorang Sagitarius di bulan Januari Keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa Namun di sini di satu sisi seorang Sagitarius Ingin memulai awal yang baru di dalam kategori keuangan Yaitu dalam kategori mengkontrol pengeluaran dan pendapatan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang sekitarius akan menerima suatu keuangan ataupun suatu pekerjaan Yang dimana hasilnya akan berdampak positif kepada keuangan seorang sekitarius di bulan Januari tahun 2021 Dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang sekitarius ingin memulai menata kembali keuangannya agar keuangannya lebih bagus di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Wind of Pentacle Secara umumnya, Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Sagittarius ingin memulai menata meniti kembali keuangannya di bulan Januari. Dan di sini seorang Sagittarius menerima suatu pekerjaan yang berdampak positif kepada keuangannya. Yang dimana di sini seorang Sagittarius akan mengkontrol pengeluaran pendapatan. Dan di sini seorang pasangan akan dilibatkan di dalam keuangan seorang Sagittarius di bulan Januari tahun 2021. Dan jika kartu depur kita lakukan dengan keuangan seorang sekitarius Di sini menggambarkan seorang sekitarius ingin memulai bersama seorang pasangan Menata meniti kembali keuangannya serta mengontrolnya Dan di sini digambarkan bahwa saja itu ingin memulai suatu tabungan untuk masa depan Bersama seorang pasangan di bulan Januari tahun 2021 Dan untuk kartu karir pekerjaan seorang sekitarius adalah 10 of one ataupun 10 tomat Secara umum, ten -open itu diartikan merasa dirinya terbebani, merasa hidup ditanggung sendiri, dan di sini bisa dikategorikan menerima tawaran pekerjaan ataupun menerima pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan finansial dan keuangannya. Dan untuk karir pekerjaan, seorang Sagitarius di bulan Januari tahun 2021 di sini menggambarkan karirnya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan seorang Sagitarius akan menerima banyak tawaran pekerjaan yang berdampak positif kepada keuangan serta kehidupannya. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang sagitarius akan melakukan pekerjaan itu dengan ide dan caranya sendiri sehingga di disini seorang Sagittarius akan merasa dirinya terbebani sendiri. Namun di disini seorang sagitarius akan trauma dengan pengkhianatan yang ia terima di masa lalu di dalam kategori pekerjaan yang berdampak negatif kepada kesehatan serta keuangannya. Dan di bulan Januari ini seorang Sagittarius belajar dari masa lalu dan bekerja sendiri dengan ide sendiri dan cara sendiri dan menghasilkan Keuangan yang meningkat serta kehidupan yang meningkat di bulan Januari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umumnya Page of one itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Sagitarius akan menerima banyak tawaran pekerjaan yang pertama positif kepada keuangan kehidupannya di bulan Januari tahun 2021, di mana di sini seorang Sagitarius ingin membahagiakan seorang anak yang merupakan seorang anak Sagitarius sendiri. Dan di sini juga seorang Sagitarius akan mendapatkan doa dukungan serta motivasi dari seorang anak yang merupakan anak Sagitarius sendiri. Dan jika kata pun kita gabungkan dengan karakter pekerjaan seorang Sagitarius di sini menggambarkan seorang Sagitarius ingin memulai menata kembali pekerjaannya sebentarnya, yang dimana di sini seorang Sagitarius menerima pekerjaan dari orang-orang. Yang dipercayakan kepada seorang Sagittarius dan disinilah awal mula ataupun langkah seorang Sagittarius untuk meningkatkan karir kehidupan serta keuangannya Yang didukung serta tujuannya untuk membahagiakan seorang anak Sagittarius sendiri Dan untuk kartu kehubungan asmaranya adalah Nine of Cup ataupun 9 Piala Secara umum Nine of Cups itu diartikan menerima pasangan, mendapatkan kebahagiaan, mencintai pasangan dengan menerima kekurangan tanpa menilai kelebihan dari seorang pasangan dan untuk hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Januari tahun 2021 di sini menggambarkan hubungan asmaranya akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan ataupun mendapatkan suatu hubungan asmara yang lebih bagus dengan cara seorang Sagitarius menerima kekurangan pasangan dan tidak melihat kelebihan dari pasangan dan di sini juga disarankan kepada seorang Sagitarius tidak membandingkan hubungan asmaranya dengan orang lain, tidak membandingkan pasangannya dengan orang lain, dan menerima pasangan apa adanya yang sangat berdampak positif kepada hubungan asmaranya di bulan Januari tahun 2021. Dan di sini juga bisa diperlaksikan bahwasanya seorang pasangan akan menerima serta welcome kepada seorang sagittarius di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk support energinya adalah... King of Cup Secara mungkin King of Cup itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Ataupun yang sudah dewasa Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih kuat dari Sagittarius sendiri Dan di sini menggambarkan Seorang Sagittarius menerima kekurangan pasangan Mencintai kekurangan pasangan Tanpa melihat kelebihannya Dan di sini seorang Sagittarius tidak bisa membandingkan pasangan Dengan orang lain agar mendapatkan keharmonisan kebahagiaan dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini seorang orang tua Sagitarius, orang tua pasangan Sagitarius akan mendukung support hubungan asmaranya agar lebih bagus lebih bahagia lebih harmonis di bulan Januari tahun 2021 dan jika kartu depur kita gabungkan dengan hubungan asmara di sini menggambarkan Seorang Sagitarius memulai hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan tanpa membandingkan pasangan dengan orang lain yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang dimana di sini seorang orang tua Sagitarius dan orang tua pasangan Sagitarius mendukung dan seorang Sagitarius bersama pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Januari tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Januari tahun 2021 itu berada di angka 6, 61, 10. 18 dan 80. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagitarius di bulan Januari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar kalian juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.